Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Tanang mendengar suara indah menyapa, kloranya hati ini tak ku sangka rasa ini.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 dari landing matamu manisnya senyum bibirmu hitam panjang rambutmu anggun terikat rasa Setia terus padamu, oh, uh, terimalah lagu ini oh, dari orang biasa. Tapi cintaku padamu luar biasa Aku tak punya bunga, aku tak punya harta Yang kupunya hanyalah hati yang Padamu